Para ulama Yaman menyatakan timur yang dimaksudkan itu ialah kepulauan Melayu yang merangkumi Patani, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Akan keluar dari sulbi ini pemuda yang memenuhi Allah. dunia dengan keadilan iaitu Imam Mahdi. Apabila kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari putra Bani Tamim dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi Allah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 ya, Bani Tamim Benarkah Bani Tamim daripada keturunan Raja-raja Melayu pemegang Panji Hitam Ya kalau kita telusuri lagi Ada sebagian negeri yang ada di Malaysia Itu guys ya Kalau silsilah daripada kerajaannya itu Silsilah daripada keturunannya Menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW Wallahu'ala Apakah dari sana Atau dari Indonesia juga Banyak para habaib Banyak istilahnya cucu cicit Rasulullah SAW di Indonesia Makan di Malaysia juga ada Seperti itu ya guys ya Wallahu'ala Kita nggak tahu bagaimana Tapi yang terpenting adalah Kita juga harus Menghormati dan juga istilahnya mendengarkan juga bagaimana istilahnya pendapat-pendapat ataupun ulasan-ulasan daripada ulama-ulama kita. Nah, langsung saja, guys, kita play videonya. Jangan lupa, guys, subscribe di Pustaka Fakta. Guys, siap pembahasan daripada admin-adminnya ini, guys. Jom, kita tengok videonya. Let's go, Noah Satori Muri. Bismillahirrahmanirrahim Benarkah Bani Tamim itu daripada keturunan Raja-Raja Melayu Pemegang Panji Hitam? Okey Beberapa penggaji menyatakan Bani Tamim akan lahir daripada kalangan Raja-Raja Melayu Benarkah hal ini? Asal-usul Melayu Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai empat isteri seperti mana yang tercatat dalam kitab tafsir Ibnu Khasir iaitu Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Hajun dan Siti Kontura yang berkulit sawah matang, cantik rupa parasnya dan berbudi pekerti. Dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Wahai Tuhan kami, utuskan di kalangan mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat engkau. Dan mengajar kitab dan hikmah Dan menyucikan mereka Sesungguhnya engkau lah yang maha mulia Lagi bijaksana Wahai Tuhan kami Kurniakanlah daripada istri-istri kami Dan zurat keturunan kami Penyujuk mata Dan jadikanlah kami pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa Masya Allah Doa itu diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihisallam memerintahkan anak-anaknya daripada zuriat Siti Kontura untuk menetap di timur Asia Tenggara. Para ulama Yaman menyatakan timur yang dimaksudkan itu ialah kepulauan Melayu yang merangkumi Batani, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Gini guys banyak komentar-komentar Daripada teman-teman sekalian ya Indonesia itu bukan Melayu gitu kan dan lain sebagainya, tapi menurut istilahnya, kajian-kajian juga, Eh kan, di Wikipedia juga Melayu itu memang merangkumi daripada ada Fathani, ya eh, kan, Thailand, ya, Malaysia, Brunei, dan juga Indonesia, guys. Jadi, tidak bisa dipungkiri juga kalau kita istilahnya mengkaji ataupun membaca juga dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, Ustadz, ataupun ilmuwan-ilmuwan, bahwasannya Melayu itu ya mencakupnya itu aja gitu. Fathani, Malaysia, Brunei, dan Indonesia ada juga yang menyebutkan, kalau nggak salah. Ya. Nama Filip Filipina ya uh, Kurang tahu Nah situlah Jadi tidak ada Apa ya guys ya Yang memungkiri itu Bahwasannya Indonesia juga termasuk Daripada Kepulauan Daripada Melayu gitu kan Banjawi, Dikatakan bangsa Melayu Lahir daripada Zuriah City Kontura Mereka digelar Kaum Jawi Yang bermaksud Manusia Dari Jauh gelaran itu diberikan kerana mereka yang paling jauh daripada tempat asal nenek moyang yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di baitul Makkah Iya sih lama jauh makanya namanya apa kaitannya dengan bangsa Melayu dengan Bani Tamim Rasulullah saw pernah berdoa supaya kota Syam dan Yaman menjadi subur dan dikurniakan barakah. Di dalam kitab-kitab lama ada diceritakan kebanyakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Syam dan Yaman selepas mendengar seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kota Syam itu merangkumi negara Palestin, Jordan, Syria, Iran, Iraq dan Mesir. Yaman pula berada di wilayah selatan Jazirah Arab. Para pendakwah Sufi Yaman yang bersambung nasabnya dengan Baginda SAW iaitu Alibai telah menyebarkan dakwahnya ke seluruh wilayah Timur Asia Tenggara. Mereka kepulauan Melayu membawa ajaran Rasulullah SAW kepada Sultan-Sultan Melayu. Betul. Sehingga menjadi tanah Islam yang mutlak. Rakyat tanah Melayu sangat memandang tinggi kedudukan Sultan. Betul. Apa sahaja yang Sultan lakukan... Akan dicontohi oleh rakyatnya Apabila Sultan memeluk Islam Maka seluruh rakyatnya juga memeluk Islam Kesannya Walaupun 500 tahun dijajah Kristian Orang Melayu tetap kekal beragama Islam Ini bersesuaian dengan sabda Nabi Alaihi Wasallam. Sesungguhnya rakyat akan mengikut gaya Cara hidup dan agama Para pemimpin mereka Betul banget, sih, Dari pendakwah ahlul bait ini, lahirlah zuriat-zuriat sultan yang nasabnya bersambung dengan ahlul di Disinilah dikatakan mengenai keturunan Bani Tamim dari bangsa Melayu, pertembungan, keturunan Rasulullah alaihi wasallam yaitu Siti Hajar, dan keturunan Nabi Ibrahim Alaihissalam, yaitu Siti Kontura. Iya, guys, kalau kita lihat, ada kemarin saya bahas video juga tentang kerajaan Melayu, ada salah satu raja di Melayu itu yang memang langsung keturunannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jadi urutan nasabnya itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin bisa juga, bisa dikatakan dari nenek-nenek moyang, ataupun dari orang-orang pendahulunya, itu juga hijrah daripada kota-kota Arab ke Melayu, seperti itu teman-teman ya sebeda Rasulullah SAW, satu kaum dari timur, yaitu pemuda bani Tamim dan Iwan akan muncul dan menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi. Allah. Dalam petikan kitab Al Hawilil Fatawa karangan Imam Sayuti telah dikeluarkan Imam Tabrani daripada Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW telah memberi ba'i'ah kepada tangan Saidina Ali lalu bersabda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 akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan al Haris bin Haras yang dihadapannya adalah seorang lelaki yang dikatakan Al-Mansur dia akan memudahkan urusan atau membela keluarga Rasulullah SAW setiap mu'min wajib menolong dan menerimanya Allah Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Bani Tamim itu mempunyai kekuatan jiwa yang hebat tetap pendirian dalam mempertahankan prinsip mereka juga adalah pembela kebenaran di akhir zaman Imam Qurtubi menghuraikan hadis di atas mengatakan bahawa berdasarkan hadis tersebut dapat diyakini bahawa Bani Tamim tiada akan terputus keturunan mereka sehingga hari kiamat bahkan Bani Tamim di akhir zaman nanti adalah kelompok yang amat kuat Berpegang kepada kebenaran dan memperjuangkannya Allah akbar Tambah Imam Ibn Hajar menjelaskan ciri-ciri utama Bani Tamim yaitu Sedia maklum sejak zaman jahiliah sehingga Islam bangkit Bani Tamim sentiasa menguasai pemerintahan Mereka juga adalah golongan atasan dalam masyarakat Di mana mereka dihormati dan dimuliakan wow. Bani Tamim adalah sebahagian dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pengiktirafan terhadap suku pilihan yang diangkat sebagai raja dalam masyarakat. Mereka sangat dihormati. Oleh itu, baginda sendiri melarang kita dan menghina atau berkata tidak baik terhadap kelompok Bani Tamim. Wahwah. Wah. Sabda baginda, "Jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap Bani Tamim melainkan yang baik-baik sahaja." Imam At-Tabrani menyatakan Bani Tamim terkenal sebagai berpendirian tetap, berjiwa besar, jelas cita-cita, amat memusuhi Dajjal di akhir zaman dan tahan menghadapi apa sahaja halangan. Bani Tamim tidak akan tergugat dengan halangan, ancaman dan penentangan daripada pihak yang mahu memudaratkan perjuangan mereka. Allah! Bani Tamim mempunyai kekuatan luar biasa walaupun mereka berkedudukan tinggi di kalangan masyarakat. Panita mim adalah manusia yang wara' dan tawadhu. Mereka tetap berada dalam kebenaran dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa walaupun apa sahaja yang menimpa mereka. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah mengutamakan akhirat berbanding dunia untuk kami ahlul bait." Kaum kerabatku akan menimpa bencana dan penyingkiran sepeninggalanku nanti Sehingga datang satu kaum daripada sebelah timur yang membawa panji-panji hitam bersama mereka Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikan Mereka berjuang dan dapat kemenangan Lalu, mereka diberikan apa yang diminta Tetapi tidak menerimanya Sehingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki Daripada kaum kerabatku Yang memenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana bumi dipenuhi kedudjanaan Siapa di antara kamu yang menemuinya Datangilah mereka Walaupun merangkak di atas salji Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi Allahu alam. Udah selesai. Jadi pertanyaannya dari video ini, apakah ya, Bani Tamim itu daripada keturunan raja-raja Melayu ya guys ya? Karena juga ada salah satu kerajaan di Melayu ataupun terutama di Malaysia ya, itu yang nasabnya langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Wallahu'alam Tapi dari penjelasannya itu semakin dekat dan semakin dekat guys Semakin jelas dan semakin jelas Wallahu'alam Tapi kita tidak bisa langsung mengejudge gitu kan Kata Syekh kemarin itu Tidak boleh langsung istilahnya mengatakan Kami adalah ini Tidak, tidak boleh seperti itu Tapi kami siap apabila Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk kami Seperti itu guys ya Wallahu'alam bisa wab guys Merinding guys ya Banyak akhir-akhir ini tuh saya mendengarkan daripada penjelasan penjelasan uh, Imam Mahdi dan juga akhir zaman ya sehingga juga ini menguatkan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ceramah-ceramah ataupun penjelasan daripada ustaz-ustaz dan juga orang-orang yang istilahnya berilmu seperti itu, maka insya Allah ya iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu taala akan bertambah ya seiring berjalannya waktu. Tentunya dengan mendengarkan seperti ini banyak dirangkum daripada hadis-hadis. Jadi kita tahu gitu. Wow, Allahu akbar ternyata seperti ini gitu guys ya nggak bisa dibayangkan gitu Istilahnya ketika Imam Mahdi Memang berasal ya Allah izinkan berasal dari Indonesia Ataupun Malaysia Karena kita dari timur Seperti itu Itu sangat tidak bisa dibayangkan Kita harus berbaikat ya Kita harus istilahnya mencari Walaupun dalam keadaan merangkak Seperti itu guys ya Allahu akbar, allahu akbar. Gimana komentar teman-teman? Silahkan komen di bawah ya, guys, ya, supaya kita bisa sharing-sharing ya di sini. Komennya dinonaktifkan, jadi ya silahkan komen di videoku, guys, ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pustaka fakta, guys, ya. Jangan lupa juga, istilahnya subscribe, channel saya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, saya, Bapak, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.